Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, leslar dimanapun kalian berada, di flat kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar les dikejar dan Rizky Bilang bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Ada sebuah kabar spesial tentu kita semua persahabat ya ini momen spesial banget nih ketika di acara tujuh bulanan persahabat ya kejailan dari seorang Rizky Bilar kembali ditunjukkan kepada kita semua lewat persahabat ya aksi yang tentu dilakukan dede elastik keciorot persahabat dimasukin belut persahabat ya sampai dede elastik kegelian ya aduh ada-ada aja persahabatnya masya allah <g Points> dede ketakutan tuh persahabat ya saat dimasukin belut oleh Rizki pilar ke dalam sarung ya masya allah ini sih momen yang membahagiakan sayang sekali persahabat ya acara tujuh bulanan Lesti dan rizki pilar tentunya beberapa minggu yang lalu tidak disiarkan masya allah Pastinya ini bakal trending banget kalau disiarkan keseruan, kebahagiaan, kejutan diberikan lewat Lesti dan Rizky Bilar Tentunya untuk kita semua Dalam pusingan ini, tentu perhatikan juga di kalimat komentar yang diberikan dari para sahabat Lesnar Salah satunya dari akun Adin Dairon mengatakan ada Sunda pakainya belut ya pasti geli-geli gimana wkwkwk WK, WK, kalau di jawa yang dimasukin ke kain kelapa kuning yang ukuran kecil katanya tuh kalau Sunda tuh belut ya <laughs> ini sih membuat lesi kejora ketakutan gelik persahabat ya ada-ada kel kelakuan kejailan dari seri skibilar bilar yang tentunya membuat kita ketawa bahagia Masya Allah mudah mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Untuk selanjutnya persahabat ya jangan sampai lupa Ini info penting banget nih untuk kita semua Karena Ibu Harsiwi Ahmad yang langsung menginformasikan Soal acara BBL tayang persahabat perdana di TV tentu di TV Indosiar jangan lupa tanggal 8 Januari 2022 perdana melihat BBL di Indosiar ya sahabat dan para lesa lovers kan muka imut BBL jangan sampai lupa dicatat tanggalnya biar nggak ketinggalan persahabat ya mudah-mudahan ada kejutan yang luar biasa kita dapatkan dari keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Postingan ini diunggah kembali oleh akun Public. Tentu banyak komentar juga yang diberikan Ya, ini dari akun istiqomah.nr isti82 mengatakan di kolom komentar Aduh, nungguan satu tahun eh babyl kamu memang luar biasa Nak katanya tuh persahabatnya, nungguin satu tahun katanya tuh <laughs> Awal tahun 2022 Awal tahun 2022 BBL akan tayang perdana di Indosiar. Jangan sampai lupa siap-siap persahabat ya kita. Tentunya menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Billar. Untuk selanjutnya ada unggahan terbaru dari Kakak Billar. Perhatikan persahabat ya Kakak Billar mengunggah sebuah postingan video BBL ya. Walaupun hanya setengah badan saja, kita merasa bahagia banget. Dan tentu sini kita mendengar suara tangis BBL yang sangat luar biasa banget ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Kita dengar aja persahabat ya Suara BBL membuat kita semakin rindu dan semakin penasaran Main bola nih Kita jadi calon main Timnas, kata kalen Thailand nanti ya. kamu udah ya. Jadi, Oh masya Allah bang persahabat ya, suaranya bikin nih nih BBL, aduh, makin penasaran nih. Kita semua warga Konoha ingin secepatnya melihat BBL persahabat ya. Video ini pun diunggah kembali atau post kembali oleh agen sahabat Lesler Taiwan. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, Amin, masya Allah, Allah guys. Sabar ya, kita belum bisa lihat Baby Katanya tuh, masya Allah, semakin gak sabar banget nih para emak-emak leslar pecinta Leslie Rizky Pilar. Gak sabar nunggu tanggal 8 persahabat ya. Harap bersabar. Ini ujian kita semua. Yuk sama-sama kita doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan di postingan ini juga, komentar diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram Ini Mei mengatakan, Masya Allah, Tabarok Allahnya, jangan lupa teman-teman, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah, amin Wah, wow, Masya Allah banget ya, doa support selalu diberikan dari orang-orang baik dan tentunya orang-orang yang sangat tulus mencintai Lesti Rizky Bilar ada juga komentar lain diberikan dari akun Rizka, ada Veronica mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, nangisnya ada cengkoknya, enggak tuh. <laughs> ini sih tentunya penerus tidak DLSI ke jurah, persahabat, ya, yes. menjadi penyanyi yang sangat luar biasa, amin. Mudah-mudahan saja, BBL menjadi kebanggaan orang tua dan kita semua.